Kucing Dragonly memiliki tubuh yang panjang dan ramping dengan kaki yang tinggi. Warna bulunya cenderung coklat dengan corak belang yang khas. Bulu kucing Dragonly sangat tebal dan halus sehingga sering dijadikan bahan untuk membuat pakaian tradisional Tiongkok. Sifat yang lembut dan tenang, kucing Dragonly sangat lembut dan tenang. Mereka jarang membuat suara keras atau bertingkah kasar seperti kucing lainnya. Sifat mereka yang tenang membuat mereka menjadi kucing yang ideal untuk keluarga yang memiliki anak-anak. Tidak terlalu manja, meskipun kucing Dragon Lee sangat dekat dengan pemiliknya, mereka tidak terlalu manja. Mereka cenderung mandiri dan tidak memerlukan perhatian terus-menerus dari pemiliknya. Sangat cerdas, kucing Dragon Lee sangat cerdas dan mudah dilatih. Mereka bisa diajari banyak trik seperti membawa mainan atau menjalankan perintah tertentu. Kucing Dragonly juga sangat observatif dan bisa mengamati lingkungan sekitarnya dengan baik.